1. Suku bangsa Indonesia yang tinggal di Sulawesi Selatan, seperti tersebut di bawah ini, kecuali A. Suku Mandar, B. Suku Bugis, C. Suku Toraja, D. Suku Bima. Jawaban yang benar adalah D. Berikut 8 suku bangsa Sulawesi Selatan, 1. Suku Bugis, 2. Suku Makassar. 3. Suku Toraja, 4. Suku Bangsa Sulawesi Selatan Suku Mandar, 5. Suku Masen enam 6. Suku Konjo Pegunungan, 7. Suku Konjo Pesisir, 8. Suku Bangsa Sulawesi Selatan Suku Bentong. 2. Arti keberagaman adalah, A. Suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, B. Suatu kondisi dalam masyarakat luas yang terdapat banyak persamaan di berbagai bidang, C. Suatu kondisi masyarakat Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. D. Suatu kondisi masyarakat yang memiliki banyak persamaan di bidang kehidupan. Jawaban yang benar adalah A. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap individu memiliki keunikan masing-masing dan mengakui perbedaan individu lainnya. 3. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dampak positif dari keberagaman adalah A. Mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara B. Menimbulkan kemajuan dan keharmonisan golongan tertentu C. Mengakibatkan kerugian dan kehancuran golongan tertentu. D. Memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Jawaban yang benar adalah D. Berikut beberapa dampak positif yang didapat dari menjaga keberagaman. 1. Keberagaman menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya. 2. Memiliki identitas bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. 3. Membuat interaksi masyarakat menjadi berjalan dinamis 4. Keberagaman membuat masyarakat hidup lebih berwarna dengan toleransi 5. Keberagaman membuat suatu bangsa menjadi jauh lebih maju sebab memiliki banyak kreativitas dan inovasi yang berkembang dalam masyarakat majemuk 4. Penduduk yang pertama datang dan tersebar ke Asia Tenggara adalah bangsa A. Negrito, B. Australoid, C. Melanesia, D. Austronesia Jawaban yang benar adalah B. Australoid merupakan penduduk pertama yang tersebar ke Asia Tenggara. Sisa-sisa suku bangsa Australoid, yaitu suku Panai di Provinsi Riau Daratan, orang Senoi di Malaysia. 5. Perhatikan gambar di bawah. Salah satu contoh warisan budaya bangsa peninggalan kerajaan Shailendra adalah A. Candi Prambanan, B. Candi Borobudur, C. Candi Gunung Kawi, D. Candi Gedong Songo. Jawaban yang benar adalah B. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8-9 Masehi, yakni pada masa Kerajaan Syailendra. Salah satu peninggalan budaya terbesar di dunia ini terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. 6. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pada pasal A1 ayat 1, B1 ayat 2, C1 ayat 3 di 2 ayat 1 Jawaban yang benar adalah A. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri adalah negara kesatuan. Hal itu secara jelas diketahui dari rumusan UUD Negara RI tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 7. Budi Utomo adalah organisasi modern yang pertama berdiri pada tahun A. 1908, B. 1928, C. 1945, D. 1958. Jawaban yang benar adalah A. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia. Tokoh pendiri organisasi Budi Utomo, antara lain Dr. Sutomo, Suraji Tirtonegoro, dan Gunawan Mangunkusumo. Organisasi ini lahir pada 20 Mei 1908 di Jakarta. 8. landasan konstitusional bangsa Indonesia adalah A. UUD 1945, B. UD 1945, C. Ketetapan MPR, D. Pancasila. Jawaban yang benar adalah A. Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar atau UD 1945 sebagai landasan konstitusional. 9. provinsi di Indonesia yang termuda bernama A. Kalimantan Timur, B. Kalimantan Utara, C. Kalimantan Barat, D. Kalimantan Selatan. Jawaban yang benar adalah B. Provinsi Kaltara yang merupakan provinsi termuda, kelahirannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara sebagai Provinsi ke-34 Indonesia. 10 Taring Remo berasal dari daerah A. Yogyakarta, B. Jawa Timur, C. Jawa Barat, D. Jawa Tengah. Jawaban yang benar adalah B. Tari Remo merupakan salah satu tari kesenian yang berasal dari daerah Jawa Timur yaitu Jombang. Tari tradisional satu ini adalah tarian yang dipentaskan untuk menyambut tamu-tamu dan ditampilkan secara perorangan maupun secara berkelompok. 11. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan tersebar dari Sabang sampai Merauke terbentang di garis Katulistiwa, sering disebut dengan julukan Auntayan Mutiara, Zamrud Zamrud Indonesia, C. Zamrut Katulistiwa, D. Mutiara Katulistiwa. Jawaban yang benar adalah C. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan tersebar dari Sabang sampai Merauke terbentang di garis Katulistiwa, sering disebut dengan julukan Zamrud Katulistiwa. 12. Negara Indonesia adalah negara hukum, merupakan bunyi pasal dalam Bude 1945 terutama pasal, A1 ayat 1, B1 ayat 2, C1 ayat 3, D18 ayat 1. Jawaban yang benar adalah C. Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diatur menurut hukum yang berlaku. 13. Keberagaman Indonesia baik budaya, adat istiadat, suku, pakaian, kesenian, agama, kehidupan sosial dan lain sebagainya harus dipandang sebagai, Kekayaan khas daerah b. Kekayaan budaya bangsa, C. Penyebab sulitnya membangun kebersamaan, D. Penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan. Jawaban yang benar adalah B. Keberagaman Indonesia baik budaya, adat istiadat, suku, pakaian, kesenian, agama, kehidupan sosial, dan lain sebagainya, harus dipandang sebagai kekayaan budaya bangsa. 14. Perhatikan gambar di bawah. Suku yang sesuai gambar ini berasal dari A. Maluku, B. Papua, C. Jawa, D. Riau. Jawaban yang benar adalah B. Suku yang sesuai gambar berasal dari Papua Selatan, yaitu suku Asmat. 15. Perhatikan gambar di bawah. Kesenian sesuai gambar di atas berasal dari A. Jawa Tengah, B. Jawa Timur, C. Jawa Barat, D. DKI. Jawaban yang benar adalah B. Reok merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur bagian Barat Laut, dan Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reok yang sebenarnya. 16. Menonjolkan rasa kedarahan akan memicu terjadinya, A. Perpecahan, B. Kebersamaan, C. Persahabatan, D. Kebahagiaan. Jawaban yang benar adalah A. Menonjolkan rasa kedarahan akan memicu terjadinya perpecahan. 17. Tongga awal dan pertama sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah A. Pancasila, BUD 1945, C. Proklamasi, D. Sumpah Pemuda. Jawaban yang benar adalah D. Tiga tonggak perjuangan bangsa Indonesia adalah pendirian Budi Utomo, Sumpah Pemuda, dan pidato Pancasila Insinyur Soekarno. 18. Modal dasar dalam membentuk negara dan menjalankan kehidupan adalah, A. Toleransi, B. Kekeluargaan, C. Secara bersama, D. Semangat persatuan. Jawaban yang benar adalah D. Bagi bangsa Indonesia, semangat persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar dalam membentuk negara dan menjalankan kehidupan bernegara. 19. Tari Janger dan Kecak merupakan tarian dari Provinsi, A. Aceh, B. Bali, C. Jambi, D. Lampung. Jawaban yang benar adalah B. Tari Janger merupakan salah satu tari Bali yang diciptakan pada tahun 1930-an dan merupakan salah satu dari yang terpopuler. Janger adalah tari pergaulan anak remaja Bali. Ditarikan oleh 10 hingga 16 orang penari secara berpasangan, yaitu kelompok putri yang dinamakan Janger, dan kelompok putra yang dinamakan Kecak. 20. Perhatikan gambar di bawah. Tari daerah ini berasal dari A. Sulawesi Selatan, B. Sulawesi Utara, C. Sulawesi Barat, D. Kalimantan Selatan. Jawaban yang benar adalah A. Tari kipas pakarena adalah salah satu ikon kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan. 21. Bineka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia sebagai A. Semboyan bangsa Indonesia B. Pandangan hidup bangsa C. Motto kehidupan bangsa D. Ideologi negara Jawaban yang benar adalah A. Sebagai semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagai pemersatu dan menguatkan ikatan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 22. Ras artinya, A. Golongan bangsa yang mendiami wilayah tertentu, B. Golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, C. Golongan bangsa berdasarkan jenis kelamin dan asal keturunan, D. Golongan bangsa yang berdasarkan jenis kelamin dan asal daerah. Jawaban yang benar adalah B. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. 23. Berikut ini bukan alat pemersatu bangsa yaitu A. Lagu Kebangsaan, B. Bendera Merah Putih, C. Bineka Tunggal Ika, D. Kekayaan Alam Yang Melimpah. Jawaban yang benar adalah D. Alat pemersatu bangsa yaitu, satu dasar negara Pancasila, dua bendera merah putih, tiga lambang burung Garuda dan semboyan bineka Tunggal Ika, empat bahasa Indonesia, lima lagu Indonesia Raya. 24. Perilaku menjaga keutuhan bangsa dapat dilakukan dengan cara, A. bersikap acuh tak acuh, B. memilih-milih teman, C. menghargai pendapat orang lain, D. memaksakan kehendak orang lain. Jawaban yang benar adalah C. Perilaku menjaga keutuhan bangsa dapat dilakukan dengan cara menghargai pendapat orang lain. 25. Bineka tunggal ika tercantum dalam peraturan pemerintah nomor A. 64 tahun 1951, B. 65 tahun 1951, C. 66 tahun 1951, D. 67 tahun 1951. Jawaban yang benar adalah C. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara, bineka tunggal ika ditulis dengan huruf latin dalam bahasa Jawa kuno, tepat di bawah lambang negara. 26. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan, A. Tenaga pencipta, D. Semangat membangun, C. Kedaulatan bangsa dan negara, D. Kemujuran atau keberuntungan. Jawaban yang benar adalah D. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kemujuran atau keberuntungan. 27. Persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia adalah arti dari sila 3 yang dilambangkan. A. Kepala banteng. B. Pohon beringin. C. Padi dan kapas. D. Rantai. Jawaban yang benar adalah B. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. 28. Dalam menyikapi budaya asing yang masuk kita harus A. Menerima semua budaya asing, B. Menolak budaya asing yang masuk, C. Bersikap masa bodoh terhadap budaya, D. Selektif yang sesuai kepribadian bangsa. Jawaban yang benar adalah D. Cara menyikapi banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia adalah memilih atau menyaring budaya sesuai atau tidak dengan nilai dan norma, serta keadaan masyarakat Indonesia yang multikultural. 29. Makna bineka tunggal ika adalah, A. Persatuan karena perbedaan, B. Berbeda-beda tetapi tetap sama, C. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, D. Persatuan penuh dengan kebersamaan. Jawaban yang benar adalah C. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda, beda tetapi tetap satu jua. 30 wawasan Nusantara artinya, acara pandang bangsa Indonesia tentang lingkungannya, B. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, C. Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, berdasarkan UU dan peraturan pemerintah, di Cara pandang bangsa Indonesia yang mencintai tanah air. Jawaban yang benar adalah B. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 31. Cara pandang bangsa Indonesia tentang keanekaragaman budaya, contoh pengamalan sikap persatuan dan kesatuan, diwujudkan dalam bentuk perilaku, A. Mengembangkan semangat kekeluargaan, B. Mengembangkan dan meningkatkan sara, C. Menghindari semangat bineka tunggal ika, D. Mempertahankan perbedaan. Jawaban yang benar adalah A. Mengembangkan semangat kekeluargaan merupakan contoh pengamalan sikap persatuan dan kesatuan. 32. Lambang negara Garuda Pancasila dapat diperinci antara lain, bulu ekor berjumlah. A8, D17, C19, D45. Jawaban yang benar adalah C. Pada ekor Garuda Pancasila berjumlah 8 helai bulu, 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 helai bulu di bagian leher Garuda Pancasila. 33. Provinsi termuda di Indonesia adalah Provinsi A. Banten, B. Papua Barat, C. Kalimantan Utara, D. Kalimantan Timur Jawaban yang benar adalah B. Provinsi ke-38 yang menjadi provinsi termuda di Indonesia adalah Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Provinsi Papua. 34. Tujuan negara RI yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran adalah A. Memajukan kesejahteraan umum, B. Melindungi bangsa Indonesia dari serangan luar negeri, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jawaban yang benar adalah C. Tujuan negara RI yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 35. Sejarah telah mencatat bahwa selama berabad-abad negara Indonesia dalam cengkeraman penjajah dan belum berhasil mengusir penjajah dari negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat. A. Kedaerahan. B. Keagamaan. C. Nasionalisme. D. Heroisme. Jawaban yang benar adalah A. Perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, menyebabkan berabad-abad negara Indonesia dalam cengkeraman penjajah dan belum berhasil mengusir penjajah dari negara Indonesia. 36. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar rumah ini berasal dari ADKI, BDY, C. Lampung, D. Jawa Timur. Jawaban yang benar adalah B. Provinsi daerah istimewa Yogyakarta memiliki rumah adat tradisional yang disebut dengan rumah adat joglo. 37 di bawah ini yang merupakan tujuan keluar bangsa Indonesia adalah A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jawaban yang benar adalah D. Tujuan keluar bangsa Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. 38. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar seni tari ini berasal dari A. Riau, B. Aceh, C. Jambi, D. Lampung. Jawaban yang benar adalah B. Di dalam beberapa literatur menyebutkan bahwa Tari Saman dikembangkan oleh Syekh Saman, yang merupakan seorang ulama asal Gayo di Aceh Tenggara. 39 Pasal 35 UD 1945 menjelaskan tentang A. Dasar Negara, B. Bendera Indonesia, C. Lambang Negara, D. Bahasa Negara. Jawaban yang benar adalah B. Pada bab 15 bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, pasal 35 disebutkan bahwa bendera negara Indonesia, ialah sang merah putih. 40 angka keramat bangsa Indonesia adalah A. 17 Agustus 1945, D. 17 Agustus 1950, C. 18 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1950. Jawaban yang benar adalah A. Angka keramat bangsa Indonesia adalah 17 Agustus 1945. 41. Unsur sosial budaya antara lain. A. Musyawarah mufakat. B. Gotong royong dan musyawarah. C. Kekeluargaan dan gotong royong. D. Kekeluargaan dan musyawarah. Jawaban yang benar adalah C. Kekeluargaan dan gotong royong merupakan unsur sosial budaya. 42. Pernyataan 1. wawasan Nusantara 2. Prinsip Kebebasan 3. Bhinneka Tunggal Ika 4. Persatuan Pembangunan Daerah 5. Nasionalisme Dari pernyataan di atas, yang termasuk prinsip yang berkaitan dengan persatuan, ditunjukkan pada nomor A12,3, B13, 5, C23, 4, d 34,5. Jawaban yang benar adalah B. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, Nasionalisme Indonesia, Kebebasan yang bertanggung jawab, Wawasan Nusantara, Persatuan Pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. 43. Bahasa Negara ialah bahasa Indonesia, hal ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal, A Pasal 36, B Pasal 36A, C. Pasal 36B. D. Pasal 36C. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 36 menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 44. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tari ini berasal dari A. Jawa Tengah, B. Jawa Timur, C. Jawa Barat, D. D. Y. Jawaban yang benar adalah C. Tari Jaipong berasal dari daerah Karawang, Jawa Barat. Tari ini merupakan gabungan dari beberapa kesenian tradisional. 45. Lagu rasa sayangnya pernah diklaim sebagai lagu daerah negara tetangga. Sebenarnya lagu tersebut berasal dari A. Maluku, B. Sulawesi, C. Kalimantan Timur, D. Nusa Tenggara Barat. Jawaban yang benar adalah A. Rasa Sayange adalah sebuah lagu daerah yang berasal dari Maluku. Lagu Rasa Sayange diciptakan oleh Paulus Pea, yang merupakan seorang penggubah asal Maluku. 46. Bendera Negara RI berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 2 kali 3. Ukuran bendera untuk digunakan di lapangan umum adalah berukuran A. 36 cm x 54 cm, B. 100 cm x 150 cm. C. 120 cm x 180 cm, D. 200 cm x 300 cm. Jawaban yang benar adalah C. Ukuran bendera merah putih di lapangan umum, 120 cm x 180 cm. Ukuran bendera merah putih di ruangan, 100 cm x 150 cm. Ukuran bendera merah putih di mobil presiden dan wakil presiden, 36 cm x 45 cm. 47. Perhatikan pernyataan ini. 1. Kondisi negara kepulauan, 2. Letak strategis wilayah Indonesia, 3. Wawasan Nusantara, 4. Toleran terhadap keberagaman sosial budaya, 5. Perbedaan kondisi alam. Dari pernyataan di atas, yang menunjukkan faktor keberagaman masyarakat Indonesia, ditunjukkan pada nomor. A12, 3, B23, 4, C34, 5, d 125 Jawaban yang benar adalah D. Faktor penyebab keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia ini terdiri atas empat hal. Mulai dari letak wilayah, bentuk negara yang kepulauan, kondisi alam yang beraneka hingga kondisi transportasi dan komunikasi di masing-masing daerah. 48. Perhatikan pernyataan ini. 1. Bahasa Indonesia, 2. Adat istiadat, 3. Sistem kedaerahan, 4. Keadaan transportasi, 5. Kondisi alam, 6. Kesenian daerah. Dari pernyataan di atas, yang menunjukkan ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa dengan bangsa lainnya ditunjukkan pada nomor A. 123, B. 245, C. 236. D-456 Jawaban yang benar adalah C. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya, antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. 49. Ras Melanesoid mendiami daerah, Apapua, Maluku, NTT, B. Tiongwah, Jepang Korea, C. Sumatra, Jawa. Bali, NTB, D. India, Timur Tengah, Australia, Eropa. Jawaban yang benar adalah A. Di Kepulauan Indonesia, ras ini tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. 50 suku Dayak merupakan suku bangsa Indonesia yang asal-aslinya adalah A. Pulau Kalimantan, B. Pulau Bali, C. Pulau Karimun, D. Pulau Bawean. Jawaban yang benar adalah A. Orang Dayak adalah penduduk asli Pulau Kalimantan. Dayak menjadi istilah umum untuk 200 subkelompok lebih etnis suku, yang umumnya tinggal di sungai atau pegunungan pedalaman bagian selatan dan tengah pulau Kalimantan.